Yuk. Halo. Chantre. Ah, sih itu ular. Kemucing putih. Nah, ini bocil nih. Halo bocil. Widih. Di TikTok anjir. Kenapa di TikTok? Ini di Ome. Eh. Ih, eh, anjir. Ya anjir, woy woy woy kenapa? kenapa? kamu lari kemana? Ada... agama kau kina ya? iya iya ini prank ya? Enggak, ini bukan prank. Kamu Islam ya? Iya, oke. Halo, ya Kamu kenapa kok menutupi matahari di atas? Itu bukan matahari, itu lampu. Oh, lampu ya? Ya, tahulah. Itu namanya bercanda. Oh, bercahaya. Bercanda, bercahaya. Oh ya, ya, kamu namanya siapa? Pasti nama kamu Fahrul. Kan, hmm. kamu gamers ya? Enggak, itu ada green skin di belakang kamu. Mana itu warna hijau Nih. ya? Nih. Eh, bukan, tapi seperti green screen ini. Lihat nih, ini seperti seperti green screen. Aku ini lihat, lihat ya, warnanya sama. Oh, oh, iya. Sabar sabar ya. ya aku mau marah. Bocil aku tiba-tiba ingin marah. Bocil. Ahmad aku mau marah Ahmad. Eh, kamu itu. itu kamu kok piring sih? Bukan bukan piring. Nih. Terus itu apa? Garpu. Kamu kok jatuhin terus sih itu piringnya? Hah. <tik> Amak Betty <laughs> Astaga dibilang mirip Mbak Betty asoy astaga Aku bukan Betty ya Kamu jangan kurang ajar Itu asal. punya kursi kursi gaming ya Kak iya ini kursi gaming Itu beli apa jual itu Jual Mau enggak beli Biar aku nanti duduknya gini bocil aku nanti duduknya biar gini melayang seperti ini Gak dulu, mahal di kaki yang nekuk gini. Kenapa mahal? Gak itu hmm, dibeliin, jadi gak tahu mahal atau murah. Hmm. Ya. Dibeliin sama suami ya? Iya, bener. Kamu udah punya istri belum? Dulu, kenapa kok belum punya? Masih pas 6sd aku hmm, soalnya dulu aku udah punya teman yang udah menikah pas umurnya 6sd punya, punya punya akun tiktok iya dulu temen aku yang udah menikah punya akun tiktok 6. kakak orang mana orang mana aku orang Bekasi Bekasi kah iya berarti dekat sama Celox dong Celox itu siapa Botak nggak hmm, tahu aku oke dadah ini tiba-tiba tiba-tiba anak aku nangis tuh tuh Tuh-tuh, tuh diem, nak Oh, um, punya anak, ya Diem, nak Iya, ini, habis ini mau minta susu dia Nih, tuh Oh, aku juga punya ah. Ah. Ah. Nah, itu bukan Berarti kamu udah menikah? Belum, itu apa tuh yang kakak pegang tuh? Ini, ini adalah gelembung, supaya anak aku bahagia Kau mau nggak ngelihat aku main gelembung? Coba ntar dah bukan diem bu gini giniin oh di gini giniin oke weh ya bisa lo oke bisa ya udah kalau gitu udah ya oke okay. dadah oke okay. <tuh> aku pengen server luar sih kita sampai jam lo Apa yang Bro, caranya buat server luar gimana ya? Mau server apa, guys? Halo Om, Om, jangan Om. banget sumpah tahi babi kentut langsung aku kira bercanda nah. anjing banget tahi kentut apa sih, jam segini banyak, banyak, banyak banget? banget. Youtuber, Eh oh, Kak Kamu mau tak jejak nggak? Kamu mau tak jejak nggak? Enggak-enggak <laughs> Ini kamu tak jejak? Ini kamu tak jejak? Nanti Tidaklah Tidaklah Mari-mari Tempat Yaudah Yaudah Kau ada